like mine. terus kalian pikir sin triangle yang kalian buat itu bagus gitu, lucu, Hah? keren gitu, konyol, nggak suka saya, mikir kalau buat itu mikir